Sebagai wajib setiap anak buat baik kepada ibu bapa. Bukanya arti wajib toa kepada ibu bapa, tapi buat baik. Sebab apa tu? Dalam bahasa Arab ia panggil dua perkataan, eh, ibu dan bapa yang berperni sebagai infaq dengan isfaq. Bapak ni galeknya dia belanja kepada rumah tangga dia panggil infaq tapi ibu dia kesia belah kasih kepada anak-anak dia panggil isfaq itulah setiap org manusia daripada ibu bapa kecuali Adam lah tu hebat daripada Tanah lepas tu Nabi Isa tu hebatnya hanya daripada ibu tidak ada bapa hak tu tak apalah hak dikecuali tapi umumnya setiap orang manusia daripada ibu dan bapa lepas tu kalau sekiranya kalau ibu dan bapa memaksa anak supaya syirik dan kufur dengan Allah Ta'ala maka Tuhe goyah supaya anak tu janji ta'at. tapi kena buat baik dengan ibu bapa. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.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 Amanu wa fis ayat 8 dan 9 Suratul An kabut Alhamdulillah Ayat 8 ni ada sebab boleh turun Sebab nuzul ayat Cuba kita tengok makna ya dulu Lepas tu kita terjemuh kepada Sebab boleh turun ayat dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya Dan jika mereka berdua mendesakmu Maknanya mu, Supaya engkau mempersekutukan daku Dalam ibadatmu Maknanya kalau sekiranya orang okay, tua Orang okay, ibu bapak paksa anak Supaya bersyirik dengan Allah Taala Dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya maka janganlah engkau ta'ak kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Alhamdulillah. Ayat ni satu ayat yang adanya syibih-syibih supah dengan beberapa ayat di dalam Qur'an yang Allah Ta'ala firman sebagai wajib setiap anuk buat baik kepada ibu bapa bukan arti wajib taat kepada ibu bapa tapi buat baik sebab apa tu dalam bahasa Arab dia panggil dua perkata eh ibu dan bapa yang berperan sebagai infaq dengan isfaq bapa ni goliknyo dia belanja kepada rumah tangga. dia panggil infaqo. Tapi ibu. Dia kesia belah. Kasih kepada anak-anak. dia panggil ishfaqo. Itulah. Setiap orang manusia daripada ibu bapa. Kecuali Adam lah. Itu hewat daripada tanah.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 jangih to'at tapi kena buat baik dengan ibu bapa anak masih Islam, tapi makpok masih lagi duduk di dalam kafe tak siwi anak di akar kepada makpok tapi seruak baik, kecek baik hubung silaturrahim tak boleh putus silaturrahim berlakunya di dalam di zaman Nabi SAW seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu anhu dia masuk Islam mu' dia masih lagi duduk di dalam kafe mu' dia nama Hamnah binti Abi Sufyan jadi saat ni apabila dia muda masuk Islam ibu dia apabila tahu katanya saat ni masuk Islam tak makin saya semua tak makan, tak minum, duduk di tempat tanah. Tak ada gimana. Pada tuan anak yang dia tahu katanya anak dia masih Islam. Saat dia jumpa dengan mak dia, daya mak dia supaya makan, minum. Mak dia katkun. Tak saya terima. Hei, saat kamu kena klik kepada agama untuk nenek, agama jahili saat dia diam, malah tak dia sebut gapo kepada mak dia sebab hormat kepada ibu. Sampai hari yang kedua pula, mak dia tak makan, tak minum. Saat mula rayak kepada mak dia, "Wahai ibu, kalau sekiranya ibu ni ada 100 nyawa, patut gi mati so nyawa, so nyawa, so nyawa, sampai 100 nyawa." Nak wei saya kelik semula kepada ugama kafe, ugama syirik. Nascaya saya tak kelik. Mak dia berbunyi lagu tu. mula denyuk hati. Rasa kecup hati. Eh anak aku nak duduk di dalam ugama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sik kelik kepada ugama asal. Bila saat kecil macam tu barulah ibu dia lembut hati. Lepas tu, jang makan, jang minum. Dalam setengah riwayat, riwayat katanya, ibu saat ni, jang masuk Islam. Tapi satu riwayat lain, riwayat katanya, dia jang makan, jang minum. Sekarang tu ya. Ini no, rakyat katanya, anuk setia orang, kena buat baik kepada ibu dan bapa. Tak boleh lawa, walaupun mokpok mulut ganah, perangah kasar sekalipun. Gama mudah-mudah orang-orang kampung duduk banyak lah wah dengan wah timung wah timung golek kena wah diri wah timung penuh wah diri golek kena wah timung pun wah timung penuh jadi balik anak ni kena baik sama dengan mak pak walaupun mak pak baik kain mak pak ganah mulut huduh dan sebagainya jangan diriakar sama sekali tu apa tau lagi setengah-setengah orang yang kau bergocoh buat huduh zoleh kepada ibu bapa hamak dan sebagainya kecek tak boleh molek dengan makpok Ini adalah orang yang durhaka kepada ibu dan bapa sebab tu dalam suratul isra' Allah ta'ala raya panjir, satu ayat kalau kecek bahasa mudah-mudah yunaibantad dia akan di antara Allah ta'ala peratuh أَلَّا إِلَّا oh, ya lagi ayat. Allah Ta'ala fardukan kamu semua ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan syirik. Dengan sesuatu pun. Lepas tu, dengan ibu bapak, hendaklah kamu buat kebaik. Hendaklah kamu buat baik. Nak menunjukkan bahawa ini adalah suatu yang perkara yang besar bagi setiap orang yang menjadi anak kita semua ni jadi anak bagi mak pak kita mak pak kita anak kepada tok nenek kita kita ni kita boleh anak boleh cucu tapi hubungan kita di antara mak pak kita tu dengan tok nenek kita tak habis-habis walaupun kita nanti jadi pak jadi mak jadi tok che tok nyi Alhamdulillah kena pakat-pakat berdoa. Ibu bapa yang masih hidup lagi kita kena hormat kepada dia, kita kena buat baik kepada dia Siapa mati. Sapa mati, mai ni kho yok Setiap orang kena buat baik, kena taat dan kena laye molek kepada ibu dan bapa. Hormat kepada dia duduk pun bersopan santun sungguh katanya kita dalam rumah tangga ni kan aing eh, belako ibu bapa tapi apabila apa apa perasaan eh, yang mari daripada anak yang baik kepada dengan ibu bapa ni masya-Allah dalam hati dia dia hormat semua kepada mak bapak dia tak kata huduh kepada mak bapak dia apatah lagi ibu bapa yang sudah meninggal dunia yang mati dah tak terlupa orang tu berdoa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira saya terbaca dalam satu buku dia panggil kisah teladan wallahualamlah ia tak ada rojok kepada mana-mana kitab ia tulis tulis tulis kita baca baca baca-baca di zaman nabi Musa alaihi salam pada zaman dahulu Nabi Musa pernah doa. Ya Allah, siapa boleh duduk dekat dengan aku di dalam syurga? Allah Ta'ala wih wahyu kepada Nabi Musa. Banyak katanya, Hei Musa, Mung kena berjalan, Mung akan jumpa dengan orang tu. Itulah orang yang akan duduk sekali dengan Mung di dalam syurga sikit lagi. Nabi Musa berjalan beberapa hari. Jalan, jalan, jalan, jalan. Tiba-tiba kita Mung dengan seorang lelaki duduk di tepi bukit. orang muda lagi duduk tengok mandi seekor babi babi tinong mandi mandi mandi mandi sapu siap lepas tu gitok dalam sarang dalam dalam dalam kanang gitok pak wiu-wue babi lepas tu cucuk pula saya ke babi nabi musa tengok eh, apa nama orang ni saya ke babi begitu mau Lepas pada tu ambil saya ke babi pulak Babi jatuh mani, pulak Sapu siap Gitar dalam kandai pulak Sium pulak Weupay siap Lepas pada tu lah Nabi Musa panggil Eh hey, saudara Ganun buat lagu ni Kepada babi dua ekor Orang muda tu jawab katanya Babi dua ekor ni adalah ibu dan bapak saya tapi dengan sebab dia buat dosa besar, Allah Ta'ala supoh dia jadi babi. Tapi saya sebagai anak, nak buat baik semua kepada ibu bapa, sampai mati. Dia berdoa semua, minta Allah Ta'ala kembalikan rupa dia kepada manusia semula. Tapi nampaknya, duduklah guni dah. Sebab lama dah, makpok dia jadi babi. Wallahualam dah, saya baca, dia tidak ada rajuk kata, duduk dalam kitab mana, juzuk berapa tapi, baca lagu itu jadi kita gamar katanya hak Nabi Musa duduk mitok royak kepada Allah Ta tanya Allah, siapa boleh duduk di dalam syurga dekat dengan, dengan dia rupa-rupanya ah, ni orang yang Nabi Musa temu tu lah sebagai jawap pair katanya orang yang buat baik kepada ibu dan bapa adalah orang yang mulia apa toh lagi dalam ajaran kita ni, ajaran Islam kita masya-Allah. Orang yang selalu berdoa buat baik kepada ibu bapa, hormat kepada ibu bapa, orang tu adalah orang berkat. Dan ibu bapa yang sudah meninggal dunia, diangkat darajat dia dan diampun dosa dia sebab anak-anak duk berdoa. Doa semua so kepada ibu bapa. Ingat semua so jasa ibu bapa, lepas tu kita pun Hak sungguh. Kita boleh jadi siapa akan hari ni, ni Tak ada kira ni siapa-siapa dah. Ada taneng, tak ada taneng. Boleh kerja, goto kerja ni. Semuanya melalui ibu dan bapa. Kena buat baik. Kena berdo'un. Lepas tu kalau sekiranya ibu bapa yang duduk jauh. Anak-anak kena pergi katik gi bukan hanya unyuk ruik ambil eh 500 ke 1000 misal bukan hanya sekadar tu saja tapi kita gi kita bukan tangih tangih khabar aku cucu ibu bapa ini menunjukkan bahawa anak tu adalah anak yang soleh dan sederhana Nak menunjuk katanya anak tu kasihkan hormat kepada ibu bapa. Apa tanah Haji kalau sekiranya sebalik pada tu? Anaknya selalu degil, payah royak, tak dengar nasihat ibu bapa. Apa tu degak kau sok macam kepada ibu bapa. Cuba gamalah. Saya nak bui sangkom kita Pakak sedar belakang. Terutamanya orang-orang muda. Orang yang masih ada lagi. Ibu dan bapak. Sebab sengah-sengah orang yang katanya dia sesak. Paling sesak sekali. Apabila ibu bapak dia meninggal dunia dah. Tapi dia, dia teringat banyak yang dia dirakang kepada ibu bapak. Tak ada minta maaf. Sebab tu siapa yang ada ibu bapak. Tak mesti kena siapa. One poor, one man. Setiap hari kita boleh jumpa dengan ibu bapa, boleh buat baik kepada ibu bapa. Jangan lupa sama sekali, hidup kita nak jadi macam mana? Sehingga Nabi SAW, rakyat katanya, syurga di bawah, tapak kaki ibu. Nabi SAW katanya, kena dapat izin daripada ibu dan bapa dulu, termasuk juga bapa. Dan orang di zaman Nabi SAW Tanya Nabi, wahai Nabi Di kalangan semua manusia ni Saya kena buat baik kepada siapa Nabi sebut Ibumu, lepas pada tu siapa lagi Nabi Ibumu, lepas pada tu siapa lagi Ibumu Lepas pada tu siapa lagi Bapakmu. Tengok, tiga kali Ibumu, ibumu, ibumu Barulah bapak kamu Itulah Saya baca dua ayat saat dah tapi dia terjemuh dia huraikan satu ayat saja iaitu nya ayat yang kelampai daripada, daripada daripada suratul ankabut mudah-mudahan insyaallah akan memberi kesan dalam hidup kita kita tak terlupa terlupa ibu bapa ingatlah kebaik jasa ke dan kebaikan ke ibu bapa kita insyaallah dunia akhirat Allah taala akan beri kebaikan ke kepada kita selama-lamanya wallahu a'lam ala. wa sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam wasalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.